Oh pada sini orangnya lagi ada di sini Pak gua nggak tahu loh. Main gua lawan ini lihat wadah pernah gua Oh mati dia cu kagian What's up guys kembali lagi sama gue di channel Bang Pau kali ini gue mau nge-review game Dragon Raja Oke okay? karena gue udah level 49 dan gue menerusin lagi barang tim-tim gue sama orang lain Oke okay? dengan secara online Oke okay. langsung saja kita masuk ke grup oke okay, langsung aja masuk ke gameplaynya masuk so, ke gameplaynya langsung let's go oh no dia oke okay. Ada, udah ada musuhnya musuhnya mana ya oh nih kita ronde pertama lawan golem dan menariknya itu bisa skill tiganya itu bisa balik lagi nih kalian lihat oke okay, di belakangnya gua ada anjir santai oke okay. monster jamur lihat di skill tiga gokes oke okay. skill tiga gua no bo. mantap skill tiga gua GG haiya no gila kan hmm, assassin itu bisa dari jauh juga yaitu kayak semacam kayak suriken-suriken gitu loh gile ya kan dan gue juga bisa pakai sedow pedang sedow aiyah bakokal pakai sedow itu udah kayak orang gila nih lihat, mau, mau ngapain lu gua maksih sedow ayo sini nah sini lu so, gue sendiri juga nggak takut gue oh cek cek cek cek Wey, monyet, uh, gua chatin gua nggak ada yang mau bantuin gua lu gile gile, santai aja gua jago, udah level 48, udah gile aja. gimana nih susah banget gua nggak dibantuin loh ini oh ini dia juga ada loh oke okay, gua sendiri aja lawannya gua nggak mau jadi orang lemah anjay makan nih. anjir karena gua sakit loh udah oh, gila kabur dulu kabur oke okay. gila sakit juga ya ya okay. gila dia darahnya pada peningguh semuanya bodong Masuk, masuk, masuk gila ada gila aduh itu aduh itu aduh salah salah salah sih biar nama darah sih oke oke oke kita cari healing Ya gila dia matiin satu aja susah banget dia matiin. Tatusnya satu gila. Please, please don't kill me. ayo lo ayo ayo oke okay. jangan kasih ampun lah Bapak Ciu. langsung aja tambah aja langsung gila lanjut. Ya. habis nah, gua gini mah melawan sendiri doang cobalah gua ngikutin dia aja gua nope. ngisi darah dulu pak eh dia bisa kesini juga ya anjir anjir astaga ah, Oh nek lu badara lagi lu ha wong takut sama hey. nih. Oh. Ajar aja Pak, Pak. Masalah, Pak. Oh gila lah. Gila Pak. Oh, abisin aja Pak. Aduh, hai, wow, gue bersih. mati sama gua loh. ha? mati sama gua. Nyok. Oh, gue riri. Gua, gua udah le, Gua, oh, rame. Wah, susah gong mantap kan gua Udah tahu saat As ini tuh kombonya kayak gitu Skill 2, skill 1, skill tiga, langsung aja nih, bisa begini ya nih, set, eh kabur kalau ini nih, skill 1 skill 2 lagi Eh, salah gua, skill 3 dulu hanya skill 2 Gini, hai, hai, hai, hai, itu hai, hai, hai, hai, nih hai, hai, hai, hai, hai, hai, dia enggak bisa berputih karena tun-tun dari mage is the best <laughs> anjay golemnya nggak bisa gerak sih Woy, di belakang gua ada mampus golemnya udah gila besaran shadow <laughs> langsung aja langsung aja wiki, -wiki. besaran shadow ya gila Hello, lo, saksit, pak nope. waduh kemana gua betul kenapa gila gua. makan nih mau kemana anjir mau kabur dia oke okay. susah kali lawan dia ngomong-ngomong lagi mau centai mantap tim game gokil oke okay. sekali lagi nanti kalau mau main game ini nanti gua kasih di deskripsi gue, wih, ini dah gila ini, buat doang ini. Pada kemana no. orangnya? Woi gue dikejar nih, gila! Edo. oh pada sini orangnya, ajaibnya ada sini pak. Gue nggak tahu loh. Paling gue ngelawan ini ajaib, gua lho mana gua Oh mati jatuh. Oh laba-laba anjir Laba-laba bangsat eh laba-laba bangsat tuh eh. Oh anjir Apa itu hitnya anjir Gila ya, gile Oh, udah lah kabur lah kan modus ya iy nge-lag sampai gila uh kenal lo mampus bro ha motor rasa sedo nggir mau ngorok Hello teman ini, hai, hai, hai, Ada hai, orang, -orang. Game ini juga bisa auto, kayak lagi mau makan gitu akan ya, enak. Kan, gamenya lagi mau makan apa gitu ya, kan lagi sibuk, pengenin aja gitu. Gampang, gamenya enak, enggak susah-susah amat. Oke, gue udah selesai. Itu ternyata boleh, gue Oke cuma kayak begini dong, gamenya mungkin belum terlalu rumit ya. dan gue mau ngasih tahu satu hal lagi yang paling bagus di game ini. pertama ada komotornya, kendaraan. gamenya tuh kalau mau mana mana enak, tapi gua tuh nggak suka sama motor kalau misalnya, aduh, pengen nyelesain misi nih, gini, kayak gini, macam misi kantong. Kan naik kan motor, gue naik motor, gini. No, gitu. Nenek. Bagus dari game ini tuh bisa terbang. Nah, tuh, nah, kayak gini. Tuh, nah, kayak gini. Kita ke sini aja lah. Uh, gua masih ada di dalam timnya dong Kita ke keluar tim dulu Oke okay. oke okay, sampai sini uh, episode game Dragon Rajanya Oke okay, mungkin lain kali gua mau lanjutin lagi game Dragon Rajanya Oke, okay, see you next time. Goodbye. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Share. Bye-bye. Peace. Cuy.